Ye Chen mengunci diri di kamar setelah kembali ke taman spiritual kecil. Bersiap untuk membuat terobosan tingkat kelima dari tahap kondensasi Qi, dia membeli banyak bunga Magnolia kali ini dan memutuskan untuk menyaring semuanya menjadi cairan roh giok. Ye Chen menunjukkan api sejatinya dan memasukkan ramuan spiritual ke dalamnya. Penyempurnaan berlangsung hingga malam tiba. Dia terus bekerja setelah menghabiskan satu botol cairan Roh Giok. Segera fajar. Hari ini, Sekte Heng Yue berdengung, lebih tepatnya, pegunungan di belakang Sekte itu ramai. Zhong Lao Dao dan Immortal King Yang marah karena banyak murid dari puncak Tianyang dan puncak Renyang Yang dirobohkan dan pingsan. Kedua guru besar memerintahkan murid-murid mereka untuk berhati-hati terhadap orang-orang dari dua puncak lainnya, membiarkan mereka membalas. Seperti yang diharapkan Ye Chen, pegunungan di belakang Sekte menjadi medan pertempuran untuk tiga puncak utama. Dalam keadaan seperti itu, setiap murid yang mencari ramuan roh harus mengambil sebatang besi hitam di dadanya. Jika Anda memukul saya, saya akan menghajar Anda dengan biaya berapapun. Gagasan itu populer di kalangan murid-murid yang pernah tertabrak. Para korban memukul siapapun yang mereka temui dan melampiaskan amarah yang melonjak di dada mereka. Ah! Ah! Dari matahari terbit hingga terbenam, teriakan nyaring terdengar di pegunungan di belakang sekte, membingungkan murid lain dan sesepuh sekte. Tiga puncak utama akan menjungkir langit. Kita tidak bisa pergi ke pegunungan di belakang sekte kapanpun kita mau seperti biasa. Siapa yang tahu kapan kita akan tertabrak. Saya tidak peduli siapa korbannya, asalkan saya tidak dipukuli. Setelah seharian penuh, sebagian besar murid yang pergi ke pegunungan pergi dengan tangan menutupi bagian belakang kepala mereka. Beberapa berwarna hitam dan biru dan yang lainnya ditutupi dengan jejak kaki dan memar di sekujur tubuh mereka. Persaingan rahasia menjadi semakin tajam. Perkelahian terselubung berangsur-angsur berubah menjadi pertarungan publik. Medan pertempuran dipindahkan dari pegunungan di belakang sekte ke podium angin dan awan. Kongle dari puncak Tianyang keluar. Aku menunggumu di Wind and Cloud Podium. Di pagi hari, tantangan seorang murid dari puncak Diang tampaknya menimbulkan tanggapan melingkar, dengan undangan pertempuran pun menyusul. Yuekang dari puncak Renyang, aku menunggumu di Wind and Cloud Podium. Sialan, Zhao Long dari puncak Diang, ayo berduel. Jangan menusuk orang lain dari belakang. Naiklah ke podium dan bertarunglah jika berani. Dengan dendam pribadi di antara para murid dari tiga puncak utama, penyergapan Ye Chen menjadi katalisator kompetisi mereka. Dari pagi hingga sore, podium angin dan awan sibuk dengan tantangan para murid, sesuai dengan reputasinya. Adegan itu jarang terlihat sejak berdirinya Sekte Heng Yue. Mengapa tiga puncak utama bersaing? Permusuhan mereka terhadap satu sama lain bertahan lama. Mereka akan bertarung cepat atau lambat bahkan tanpa insiden itu. Ye Chen, pelakunya, berkonsentrasi memurnikan cairan roh Giok di Taman Spiritual kecil. Aroma obat yang menyegarkan memenuhi taman. Ini sangat harum. Berdiri di luar kamar Ye Chen, Hua menghirup aroma yang memenuhi ruangan dengan sepasang mata berbinar. Cairan roh Giok, sebagai sesepuh sekte sebelumnya dari sekte Heng Yue, Zhang Feng Nian akrab dengannya. Cairannya dingin tapi aroma yang mengambang dari kamar Ye Chen terasa hangat. Tertegun, Zhang Feng Nian membelai janggutnya dan menilai bahwa cairan roh di kamar Ye Chen baru saja dimurnikan. Pintu kamar Ye Chen didorong terbuka pada tengah malam. Dengan jorok, Ye Chen berjalan keluar dengan rambut acak-acakan, tatapan lelah dan janggut di sekitar mulutnya. Saat Ye Chen meregangkan tubuhnya, retakan terdengar di dalam tubuhnya. Dia memurnikan ratusan botol cairan Roh Giok selama dua hari tiga malam. Kontrolnya atas keterampilan api dan penyempurnaan yang sebenarnya menjadi semakin mahir. 62. Gua! Gua! Masih terjaga, elang kecil itu mengepakkan sayapnya dan berjalan menuju Ye Chen, dengan kepala berbulu kecilnya mengusap tubuh Ye Chen. Elang membutuhkan setidaknya setengah bulan untuk pulih sepenuhnya dan terbang kembali. Apa kau lapar? Ye Chen menepuk kepala elang itu. Gua! Gua! Dengan kecerdasan spiritual yang tinggi, elang kecil itu sepertinya mengerti kata-kata Ye Chen dan mengangguk. Tersenyum, Ye Chen mengeluarkan sepotong besar daging dari tas penyimpanannya dan memberikannya kepada elang. Berkedip, ia menikmati dagingnya. Biarkan aku membantumu pulih. Membelai kepala elang lagi, Ye Chen mentransfusikan sebotol cairan roh giok ke dalam tubuh burung itu. Setelah itu, saat kehangatan menyebar ke seluruh tubuh elang, kekuatan yang sangat besar menopang tubuhnya. Dengan rasa takut bersinar di matanya, burung itu menatap Ye Chen, takut tubuhnya akan meledak. Jangan khawatir, saya di sini. Terkekeh, Ye Chen menunjukkan api aslinya. Elang kecil ketakutan melihat nyala api. Gemetar, sepertinya mengetahui kekuatan api sejati di tangan Ye Chen. Jangan takut. Dengan bantuan Ye Chen, api sejati menyelimuti tubuh elang, bergegas masuk dan memurnikan cairan roh Giok. Gua, gua. Tanpa rasa sakit yang membakar, burung itu merasa hangat dan berhenti bergetar. Energi spiritual yang luar biasa dari cairan roh giok halus menyembuhkan lukanya. Setelah kurang dari seperempat, Elang mengepakkan sayapnya dan hampir bisa terbang di udara. Gua, gua! Sangat menyenangkan bisa terbang lagi. Enggan mendarat, burung itu terbang di udara untuk beberapa saat. Mungkin kelelahan, segera tertidur. Tidurnya nyenyak. semuanya akan lebih baik besok. Mengetuk kepala elang Ye Chen menyeringai, berbalik dan melangkah ke kamar Hua. Hua? Anak laki-laki yang sederhana dan jujur sedang tertidur lelap dan tidak menyadari kedatangan Ye Chen. Datang ke tempat tidur Hua, Ye Chen memeriksa tubuhnya. Dia menemukan bahwa lubang spiritual Hua terhalang di alam. Selain itu, meridian utamanya belum dibuka, apalagi bidang obat mujarab. Dia ditakdirkan untuk menjadi orang biasa tanpa pertemuan ajaib. Biasanya laki-laki bisa membuka lubang mereka, pintu ke bidang obat mujarab selama meridian mereka tidak terhalang. Ketika lubang dan ladang ramuan mereka berjalan dengan baik, manusia dapat menyerap energi vital langit dan bumi dan menjadi pembudidaya sejati. Jika meridian seseorang diblokir secara alami, dia harus membukanya. Ye Chen merenung dan menanamkan jejak api sejati ke dalam tubuh Hua. Memang, dia ingin memurnikan tubuh Hua dan membuka bidang meridian, lubang, dan ramuannya. Segera, Hua tampak sengsara. Dia ingin bangun, tetapi bubuk vertigo Ye Chen membuatnya tertidur lagi. Mengontrol api sejati, Ye Chen memurnikan tubuh Hua dengan hati-hati, takut menyakitinya. Tidak lama kemudian, Ye Chen berkeringat di sekujur tubuhnya. Usahanya membuahkan hasil, meridian Hua menjadi tangguh setelah disempurnakan. Jejak energi sejati dari Ye Chen membuka meridian yang terhalang. Itu adalah proses yang memakan waktu. Sebelum fajar, Ye Chen membuka semua meridian Huwa. Setelah penyempurnaan api sejati, kotoran Huwa tumpah dari pori-porinya. Huwa menunjukkan senyum nyaman dalam mimpi. Hah. Menghembuskan udara keruh, Ye Chen mengendurkan tubuhnya yang intens. Selanjutnya, aku akan membuka lubangmu. Ye Chen menyeringai. Golnya sudah setengah matang. Itu akan sedikit menyakitkan. Tunggu. Ye Chen beristirahat sejenak dan menuangkan energi vitalnya ke dalam tubuh Hua lagi. Energi mengalir ke penghalang medan eliksir melalui garis meridiannya. Berbuat salah. Tatapan menyiksa terukir di wajah Hua untuk pertama kalinya. Ye Chen melakukannya lagi. Selangkah demi selangkah, dia harus berhati-hati dalam hal mengakhiri hidup Hua. Seperti pedang tajam, energi vital menerjang ke dalam tubuh Hua. Dampaknya menguat dan keringat terkonsentrasi di wajah Hua. Pucat Hua bisa terbangun dalam proses yang menyakitkan ini tanpa bubuk vertigo. Bersih keras. Nasib Anda mungkin bisa diubah. Ye Chen mencoba mendobrak penghalang dengan energi spiritualnya. Matahari hampir terbit. Berwajah pucat, Ye Chen tidak bisa bertahan lebih lama lagi. BAM! Saat suara muncul di dalam tubuh Hua, Ye Chen akhirnya membuka lubang yang menghubungkan bidang obat mujarab. Tiba-tiba, Energi spiritual antara langit dan bumi berlari menuju Huwa dan membentuk pusaran air energi spiritual. Tampaknya menganggap pori-pori Huwa sebagai ventilasi, mengalir ke tubuhnya. Usaha saya dihargai. Ye Chen menghembuskan udara keruh dan menyeka keringat dinginnya. 63. Segera fajar. Ye Chen tidak beristirahat tetapi membuatkan sarapan untuk Zhang Fengnian dan Huwa. Pintu terbuka. Zhang Fengnian berjalan keluar dengan tongkat di tangan dan gemetar. Dia tersenyum kepada Ye Chen. Nak, kamu bangun pagi-pagi sekali. Saya tidak bisa tidur dan bangun. Ye Chen menyeringai. Aku jarang melihat orang yang rajin sepertimu. Terima kasih, atas pujianmu. Kakek, Hua bergegas keluar dan menyela pembicaraan mereka. Dalam kebingungan, dia pergi ke Zhang Fengyan dan Ye Chen dan menunjuk energi spiritual yang berputar di sekelilingnya. Ada apa denganku? Sesuatu sepertinya melonjak di tubuhku. Saya merasa hangat. Energi spiritual, Zhang Fengyan tercengang melihat Hua dan bergegas memeriksa tubuhnya. Apa masalahnya? Kejutan berkilauan di mata Zhang Fengyan. Aku, aku bisa berlatih seni bela diri dan mistis. Hua mengangkat kepalanya dan menatap Ye Chen dan kakeknya. "Iya, tentu saja Anda bisa," Zhang Feng Nian lebih bersemangat di luar imajinasinya. "Kamu adalah seorang kultivator mulai hari ini." Ye Chen menepuk pundak Hua. "Saya seorang kultivator. Saya seorang kultivator." Tergetar, Hua melompat seperti anak kecil tak berdosa di taman spiritual kecil. Dia berlari ke lang kecil dan menari dengan gembira di hadapannya. "Lang kecil, saya bisa berlatih seni bela diri dan mistik. Aku bisa melindungimu di masa depan." Gua, gua. Binatang spiritual itu berkicau dengan gembira seolah memahami kata-kata Hua. Tuhan memberkati. Ketika Zhang Fengyan menyaksikan Hua memantul dengan gembira, warna kembali ke wajah sang. Zhang, Zhang Fengyan terlihat jauh lebih muda dari sebelumnya. Ye Chen menatap Hua dalam diam. Dia senang untuk Hua, tetapi konflik batin muncul di benaknya. Apakah itu benar-benar bagus untuk Hua? Apa yang dialami seorang kultivator jauh lebih sulit daripada orang biasa. Seorang kultivator menjalani hidup lebih lama dari orang biasa, tetapi kesepian menemaninya. Penggarap menghadapi dunia yang lebih kejam. Ye Chen membuat keputusan sewenang-wenang dan mengubah hidup Hua. Dia tidak tahu itu benar atau salah. Hua mungkin menyadari bahwa orang biasa bisa hidup lebih mudah daripada seorang kultivator sambil merasakan kepahitan dalam perjalanannya untuk berkultivasi. Ye Chen meninggalkan taman spiritual kecil setelah sarapan sederhana. Dia tidak mengenakan jubah hitamnya hari ini. Ye Chen tidak perlu menyembunyikan kesembuhannya. Sekarang para murid dari tiga puncak utama bertarung dengan sengit, dan hampir tidak bisa fokus pada Ye Chen, yang muncul di pegunungan spiritual seperti biasanya. Penampilannya, bagaimanapun, menangkap banyak mata. Astaga! Semua murid terkejut melihat Ye Chen. Dia dicambuk oleh cambuk api lebih dari seratus kali. Dia, dia pulih begitu cepat. Apakah dia setan? Semua bekas lukanya hilang dalam beberapa hari. Apa? Saat mendengar kesembuhan Ye Chen, Yin Ziping dari balai regulasi tiba-tiba berdiri dan tidak bisa menahan keterkejutannya. Tidak hanya Yin Ziping, tetapi juga para murid dan tetua sekte dari tiga puncak utama dan sekolah luar lainnya dari sekte tersebut tercengang ketika berita menyebar ke telinga mereka. Sejak pendirian sekte, tidak ada yang bisa pulih dalam beberapa hari setelah dicambuk oleh cambuk api. Ayo, murid-murid dari puncak Tianyang dan Renyang bertempur di podium angin dan awan lagi. Kudengar murid-murid dari puncak Diang juga ikut ambil bagian. Beberapa murid di tahap inti manusia juga berpartisipasi kali ini. 64. Segera? Kelompok yang terdiri dari tiga hingga lima murid berbondong-bondong ke podium. Bagi para penonton, pertarungan di antara para murid dari tiga puncak utama melebihi pemulihan Ye Chen. Tidak peduli seberapa kuat pertarungan itu, Ye Chen tidak berhenti. Paviliun buku terbuka untuk murid magang. Dia tidak ingin membuang waktu untuk menonton pertarungan. Ye Chen berhenti di depan sebuah paviliun megah. Paviliun buku tidak sesibuk biasanya. Tidak ada yang datang ke sini hari ini, mungkin mereka semua pergi ke podium untuk menyaksikan pertarungan. Tidak ada orang di sini. Betapa tenangnya itu, sempurna! Tersenyum, Ye Chen melangkah ke pavilion. Itu luas di dalamnya, dengan seratus ribu jilid kuno tergeletak di rak buku. Dicari oleh sekte dari mana-mana, bahkan volume di lantai pertama rak sangat berharga. Penjaga pavilion adalah seorang lelaki tua dengan kumis putih dan rambut acak-acakan, bernama Immortal Huang Shi. Penatua sekte, Ye Chen membungkuk hormat padanya. Sebelum masuk ke dalam, berikan kartu identitasmu kepadaku. Immortal Huang Shi melihat Ye Chen dari atas ke bawah dan memperlihatkan gigi kuningnya saat berbicara. Ye Chen menunjukkan kartunya dan mondar mandir di dalam. Dia mengambil satu jilid kuno dari rak dan menemukannya tentang ramuan spiritual. Ye Chen menggelengkan kepala dan mengembalikannya. Menikmati kesunyian di pavilion, dia memilih volume seperti membeli sayuran, mengambilnya dan meletakkannya kembali. Tiga jam kemudian, dia tidak menemukan satupun tentang mistik atau seni bela diri. Ye Chen berbisik, volume tentang seni mistik dan bela diri itu ada di lantai atas. Murid magang dari Sekte Heng Yue hanya mengakses lantai pertama pavilion buku. Kecewa, Ye Chen mengambil satu jilid dan mulai membaca. —Huang Shi Abadi, apakah kamu merindukanku? Seseorang tiba di pintu masuk pavilion dan suaranya mengganggu ketenangannya. —Brat, jika kamu mencuri barang lagi, aku akan mengalahkanmu. —Huang Shi Abadi disalahgunakan. —Ayolah, apakah aku orang seperti itu? Pergi dari sini. Setelah percakapan sederhana mereka, Ye Chen, yang sedang memindai satu jilid kuno melihat orang yang akan datang. Mulutnya tiba-tiba berkedut, Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk mengutuk, astaga, apa yang dia makan di masa kecilnya. Wajar jika Ye Chen kagum dengan penampilan anak laki-laki itu. Dia adalah seorang remaja berusia sekitar 13 hingga 14 tahun. Lebih pendek dari Hua, bocah itu kelebihan berat badan. Dagingnya bergoyang ketika dia berjalan dan tampak seperti tumpukan daging dari jauh. Ye Chen tidak pernah melihat seseorang berpakaian dengan cara yang aneh. Bocah gendut itu mengenakan jubah dan pendek, dengan dada telanjang dan mata kecil hampir tidak terlihat, persis seperti budam mini. Ada bakat seperti itu di Sekte Heng Yue. Ye Chen menarik napas panjang. Sementara itu bocah gendut itu berjalan menuju Ye Chen. Bocah itu menatap Ye Chen dari atas ke bawah ketika dia lewat. Meski kecil, matanya terkonsentrasi dan berbinar. Aku tidak pernah melihatmu. Anak laki-laki itu mengelus dagunya yang lembek. Saya baru di sini. Eh. Bocah gemuk itu menjawab dan pergi. Dia kembali setelah mengambil dua langkah. Anak laki-laki itu mengerutkan hidungnya dan mengendus seperti anjing. Dia mencium aroma dari Ye Chen segera. Api yang sebenarnya, dia mengangkat kepalanya dan menatap Ye Chen dengan sepasang mata berbinar. Kamu memiliki api yang sebenarnya. 65. Anda memiliki api yang sebenarnya. Ye Chen mengerutkan kening pada pertanyaan itu. Dia selalu menyembunyikan api yang sebenarnya, rahasia terbesarnya, yang bahkan tidak dilihat oleh kepala master dari tiga puncak utama dan Zou Dafu. Bagaimana bisa anak laki-laki gemuk di depannya ditemukan? Ye Chen terkejut. Kamu memiliki api yang sebenarnya, bukan? Bocah gendut itu menggenggam lengan Ye Chen dengan tangannya yang gemuk dan merendahkan suaranya, kalau-kalau Immortal Huang Shi di luar mendengar percakapan mereka. Betapa berharganya api yang sebenarnya? Saya hanya seorang murid magang. Bagaimana saya bisa memilikinya? Meski kaget, Ye Chen tersenyum. Jangan berbohong padaku, aku sudah mencium aromanya. Anda salah. Kamu tidak punya, kan? Baiklah, saya akan meminta seseorang untuk memeriksa Anda. Bocah itu berputar dan menarik napas dalam-dalam, berteriak di pintu masuk, Pak Tua, orang ini benar, uh, uh. Sebelum bocah itu berbicara, api, Ye Chen bergegas menutup mulutnya. Rahasianya akan terungkap jika Immortal Huang Shi datang untuk memeriksanya. Brengsek, kamu sangat licik. Ketakutan, Ye Chen menemukan bahwa ide-ide jahat menjejali bocah montok itu. Melihat, saya katakan Anda punya, bocah itu menyingkirkan tangan Ye Chen, menggosok tangannya yang lembek dan berkedip. Saya menyerah, menghirup, Ye Chen menahan keinginannya untuk mengalahkan bocah gendut itu sekaligus. Untuk apa kau berteriak, The Immortal Huang Shi mendatangi mereka sambil mengutuk. Dia memelototi bocah itu dan mendesis padanya, mengapa kamu berteriak? Aku berlatih menyanyi, bocah gendut itu mengupil, tetapi tidak mengungkapkan apapun tentang api sejati Ye Chen. Diam, Immortal Huang Shi pergi dengan sedih. Dia berputar ke anak laki-laki itu setelah mengambil beberapa langkah, baru saja kamu bilang dia punya ture, dot apa. Bocah itu memutar matanya dan menjawab, benar. Energi sejati. Ye Chen hampir tertawa ketika mendengar jawaban ini. Dasar, Immortal Huang Shi menamparkan wajah bocah itu dengan keras, memaki, apa yang perlu dikejutkan. Semua orang di Sekte Heng Yue memiliki energi spiritual. Petik 2. Immortal Huang Shi mengutuk bocah itu, berbalik dan pergi. Setelah itu, anak laki-laki itu berdiri dari lantai. Jejak telapak tangan terlihat jelas di wajahnya yang bulat. Orang tua gila, tunggu aku. Menutupi wajahnya, dia terus mengutuk. Di samping bocah itu berdiri Ye Chen, yang menatapnya dan berniat pergi. Kamu tidak bisa pergi. Bocah itu menangkap Ye Chen. Ada apa? Bocah gendut itu segera menjawab, bisakah saya meminjam api sejati Anda untuk memurnikan harta? Aku tidak punya waktu. Orang tua, orang ini. Baiklah, aku akan memperbaikinya untukmu. Ye Chen mengendalikan emosinya. Mereka datang ke pegunungan di belakang sekte Satu Demi Satu. Biasanya banyak murid datang ke sini untuk ramuan spiritual terus-menerus. Tapi hari ini mereka semua pergi ke podium angin dan awan untuk menyaksikan pertarungan di antara tiga puncak utama alih-alih datang ke sini. Aku bisa membantumu memperbaiki harta karun itu, tapi kamu harus berjanji padaku untuk menjaga rahasiaku. Ye Chen selalu menekankan hal ini sepenuhnya. Jangan khawatir, rahasiamu aman bersamaku. Ha, ha, ha. Anak laki-laki itu menepuk dadanya. Satu hal lagi, aku tidak bisa memperbaiki secara gratis. Saya menagi Anda lima ratus batu roh. Kalau tidak, aku tidak bisa membantumu. Kesepakatan. Bocah gemuk itu langsung setuju. Ye Chen ingin tahu tentang harta karun yang akan dia sempurnakan. Pasti jarang karena bocah itu menjawab tanpa ragu. Bocah gendut itu mengeluarkan hartanya setelah menemukan gua yang tersembunyi. Itu adalah gada hitam, membuat orang terkesan bahwa itu berat. Gada harus menjadi senjata yang ampuh. Lihat, jejak energi hitam di atasnya. Bocah itu bergerak mendekati gada dan menunjuk jejak energi hitam yang tersisa di sekitarnya. Ye Chen melihat lebih dekat, dan menemukan energi hitam setipis rambut. Dia mungkin tidak menemukannya jika tidak menatapnya. Energi hitam mengirimkan rasa dingin dan bau darah. 66. Apa itu? Ye Chen menunjuk energi hitam dan bertanya. Pikiran jahat pemilik terakhir gada itu. Saya tidak bisa benar-benar memilikinya selama pikiran jahat masih ada. Pikiran jahat. Kejutan bersinar di mata Ye Chen ketika dia mendengar gagasan itu. Pemiliknya meninggal, tetapi pikiran jahatnya masih ada di senjatanya. Tidak sulit membayangkan seberapa kuat pemilik terakhir dan gada itu pasti senjata yang ampuh. Kamu yakin api yang sebenarnya bisa memperbaikinya? Ye Chen melirik bocah gendut itu. Ya, itu bisa. Dia menjawab dengan nada tertentu, setiap pikiran jahat adalah milik yin tertinggi dan ketakutan terhadap apapun adalah milik yang tertinggi. Sebagai salah satu yang tertinggi, api sejati berasal dari langit dan bumi. Itu pasti bisa memurnikan pikiran jahat. Mari kita mulai. Ye Chen memanggil api sejatinya dalam pikiran. Api yang sebenarnya membakar dan menari-nari di dalam gua, yang suhunya naik drastis. Dinding gua berwarna kemasan dalam cahaya api. Sungguh api sejati yang kuat, itu harus menyempurnakannya. Ha, ha, ha. Anak laki-laki itu percaya diri saat melihat api asli Ye Chen dan bergegas untuk menggantung gadanya di udara. Ye Chen menjalankan api sejatinya, yang membungkus gada. Energi hitam berjuang dalam api sejati yang membakar. Ah. Saat teriakan melengking terdengar, Ye Chen dan bocah montok itu terpesona dalam sekejap. Lihat, seperti yang aku katakan, bocah itu menggosok tangannya yang gemuk sambil melihat perjuangan energi hitam. Pikiran jahat itu terlalu kuat. Saya butuh satu jam. Ye Chen memperkirakan waktu yang dia butuhkan. Tidak apa-apa, saya punya banyak waktu. Bocah gendut itu berjongkok dan menatap tongkatnya. Dia gemuk dan semua dagingnya terjepit ketika dia berjongkok. Namaku Sionger. Melihat gada itu, anak laki-laki itu memberitahu Ye Chen namanya, Siong, Sionger. Saya anak kedua di keluarga saya, jadi ayah saya menamai saya Sionger. Ye Chen menyentakkan mulutnya saat mendengar jawabannya. Dia melirik bocah itu dan bertanya dengan ragu-ragu, jadi, nama kakak laki-lakimu adalah Siongda. Apakah adik laki-lakimu bernama Siong Aku tidak punya adik laki-laki. Eh, Ye Chen tidak bertanya lagi. Menurutnya, Sionger adalah orang yang aneh, tapi ayahnya jauh lebih aneh. Kalau tidak, bagaimana dia bisa memberikan nama yang begitu aneh kepada putra-putranya? Betapa konyolnya dia. Ah teriakan melengking lainnya terdengar dari gada. Jejak energi hitam, pikiran jahat pemilik terakhir gada, berubah menjadi sangat tipis. Tidak peduli bagaimana dia berjuang, dia tidak bisa lepas dari penyempurnaan oleh kutukan alaminya, api yang sebenarnya. Satu jam kemudian, Ye Chen mengumpulkan api aslinya. Sangat baik, sangat baik, ha, ha, ha, si mengambil gada dan menjatuhkan darahnya ke gada dengan tergesa-gesa. Segera, gada menyerap darah. Dan itu bergetar kemudian besar, lebih besar. Sionger menjadi pemilik gada. Dengan energi spiritual yang kental, ia langsung mengembang, lebih tebal dari pohon dan lebih tinggi dari manusia. Tidak ada yang tahan terkena gada. Ye Chen mengangkat dagunya dan berkata pada dirinya sendiri seberapa kuat gada itu. Di sebelahnya, Sionger mengumpulkan gada dengan gembira dan menepuk pundak Ye Chen, "Aku senang hari ini. Aku mentraktirmu minum." Ye Chen melirik Sionger, "Kamu tidak mau membayar." Kami menjadi akrab pada pertemuan pertama kami. Berbicara tentang uang merusak persahabatan kami. Kotoran. Sionger memeluk leher Ye Chen dan mengedipkan mata pada Ye Chen, kamu memiliki api yang sebenarnya. Bagaimana kalau bergabung dengan saya? Kami membuat bisnis besar. Bayar aku. Wajah Ye Chen menjadi gelap. Apakah kamu kekurangan bunga magnolia salju? Sionger berkedip. Alis Ye Chen berkerut saat mendengar pertanyaan seperti itu. Dia memandang ke bawah pada bocah gendut yang cerdas, yang tahu Ye Chen memiliki api yang sebenarnya dan memurnikan cairan roh diok tetapi yang kurang adalah bunga magnolia salju selama proses penyempurnaan. Tetua Sekte yang menjaga Taman Herbal Spiritual adalah Paman Kecilku. Ketika Ye Chen mendengar jawabannya, matanya berbinar. 67. Pada malam hari, Ye Chen dan Xiongher datang ke Taman Tumbuhan Spiritual yang terletak di antara sekolah luar Sekte Heng Yue. Terbungkus oleh awan dan kabut yang mengambang, taman itu menempati area yang luas, di mana tumbuhan spiritual yang berwarna-warni berkilauan. Aroma obat yang kental memenuhi taman. Kebun herbal spiritual dijaga di sekelilingnya. Tidak ada yang bisa memasukinya tanpa izin. Hei! Bisakah rencanamu berhasil? Ye Chen menatap Sionger, yang menurutnya tidak dapat diandalkan, di sebelahnya. Tentu saja bisa. Sionger menepuk dadanya dan berjalan ke taman selangkah lebih maju dari Ye Chen. Melihat sekeliling, Ye Chen menyusulnya. Di taman, sebuah pavilion yang terletak di hutan buah roh terdalam. Ah, ah, ah, ah. Sebelum Ye Chen dan Sionger mendekat, rangan seorang wanita keluar dari pavilion. Mereka bahkan memperhatikan bahwa pavilion itu berguncang. Ye Chen menggerakkan mulutnya ketika dia mendengar suara seperti itu, yang sangat dia kenal. Teriakan gadis cantik di panggung roh virtual di gua malam itu lebih cabul dari wanita ini. Betapa berdedikasi paman kecilmu! Ye Chen menoleh dan menatap Xiong'er. Itu tidak terdengar seperti suara bibiku. Xiong'er menggosok kepalanya. Dia mengayunkan tubuhnya yang kekar ke depan dan berteriak ke pavilion, Paman kecil, kamu di sana! Ayo, pakai bajumu! Desakan seorang pria muncul di pavilion. Segera! Suara hentakan kaki terdengar, dan dua murid yang berpakaian tidak pantas, seorang pria dan seorang wanita, muncul di pintu masuk pavilion. "Fatishion, jadi kamu!" pria panik itu menghela nafas. "Lega ketika dia menemukan pengunjung itu adalah Sioner. Dia melambaikan tangan kepada murid perempuan itu, "Sayang, kamu kembali dulu. Aku akan menemuimu besok." Gadis itu memerah, mengayunkan tubuh seksinya. Dia melirik Ye Chen saat lewat. Ye Chen mengabaikannya, "Mungkin sejak malam itu tidak ada wanita lain yang bisa mengisi hatinya." "Lisan, beraninya kamu!" Apakah kamu tidak takut pamanku akan memukulmu? Sionger mengutuk lisan, sialan, pavilion itu mungkin dianggap sebagai rumah bordil. Tuan pergi berkeliaran. Siapa yang tahu kapan dia akan kembali? Saya sangat kesepian dan menemukan pasangan. Paman kecilku berpergian. Iya, dia pergi setengah bulan yang lalu. Oh, itu sempurna. Sionger mengambil sebatang besi dari dadanya dan menancapkannya ke kepala murid itu. Murid itu langsung pingsan dan jatuh ke tanah dengan wajah membentur tanah. Eh... Ye Chen menyentak mulutnya, kamu datang ke sini untuk memetik rumput roh. Kamu merampok. Saya tidak peduli merampok atau mencuri, selama saya bisa mendapatkan ramuan spiritual di tangan. Sionger mulai mengambil tindakan dan melemparkan murid itu ke rumputan, bertepuk tangan, jika pamanku menyalahkan kita, aku akan memikul tanggung jawab. Kami tidak akan mengambil terlalu banyak. Sulit untuk mengetahui apakah kita memetik tanaman herbal atau tidak. Aku merasa seperti terjebak. Ye Chen menggosok tempat di antara alisnya. Jangan bicara omong kosong, ayo pergi. Takut ketahuan, Ye Chen tetap mengikuti sioner Aneka ramuan spiritual di taman menyilaukan mata Ye Chen. Sebagian besar tidak ada di pegunungan di belakang sekte tersebut. Ye Chen tidak berani menyentuh rumput spiritual yang tak ternilai yang dilarang untuk dipetik. 68. Setelah beberapa saat, mereka datang ke ladang dengan bunga magnolia salju. Memang, tempat itu menikmati banyak bunga magnolia salju, seperti yang dikatakan sioner Masing-masing berkilau dalam cahaya warna-warni. Jika mereka mengambil beberapa, sulit ditemukan. Yang paling penting adalah bunga Magnolia Salju tidak begitu langka seperti rumput spiritual berharga lainnya. Mereka tidak dijaga. Saya mencari di seluruh pegunungan di belakang Sekte, tetapi menemukan beberapa bunga Magnolia Salju. Di sini banyak. Ye Chen menghela nafas pada dirinya sendiri betapa kayanya Sekte Heng Yue. Dia akan mendapat untung besar jika memurnikan bunga menjadi roh giok Sayang sekali, taman herbal spiritual itu bukan miliknya. Jangan terpesona, memetik, desak Xiong Er. Dia mulai bergerak dan mengeluarkan tas penyimpanan dari selangkangannya. Seperti seorang perampok, Sionger mengambil satu bunga magnolia salju setiap kali dia pindah. Ye Chen mengeluarkan tas penyimpanan dan bergegas masuk. Jangan memetik rumput dari satu tempat. Kita akan tertangkap dengan mudah. Tentu saja saya tahu. Kamu tahu, tapi Anda tetap memilih dari satu tambalan. Kamu hampir memetik semua bunga dari sana. Keduanya berperilaku tanpa malu-malu seperti dua perampok. Sionger melambaikan tangannya, sampai tas penyimpanan mereka terisi. Ayo pergi. Ye Chen memasukkan tas penyimpanannya ke dadanya. Tapi api aslinya bergetar ketika dia akan pergi. Ada harta karun di sini. Itu adalah pikiran pertama Ye Chen. Dengan mata setengah tertutup, Ye Chen melihat sekeliling. Tapi dia tidak menemukan sesuatu yang aneh karena penglihatannya yang terbatas. Ayo pergi! Sionger menyeret Ye Chen keluar. Meski ingin menjelajahi yang terdalam, Ye Chen tetap mengikuti Sionger. Mereka datang ke sini untuk mencuri ramuan spiritual. Jika seseorang berdiri di jalan mereka, siapa yang tahu? Apa yang akan terjadi? Ketika mereka tiba di lantai bawah di pavilion, seseorang mengendarai pelangi di udara dan mendatangi mereka. Sungguh sial, paman kecilku kembali. Sionger berteriak. Sungguh sial, Ye Chen mengutuk secara diam-diam. Mengapa paman Sionger kembali saat ini? Sebuah bayangan mendarat dari langit seketika. Tinggi, orang itu memiliki ciri-ciri biasa dan sikap ahli. Tapi mulutnya agak besar. Dia adalah Lin Kingshan, sesepuh sekte yang menjaga taman herbal spiritual dan paman kecil Sionger. Paman kecil, kamu kembali. Sionger menggosok tangannya dan tertawa. Sionger, Lin Kingshan berhenti sejenak, untuk apa kamu datang ke taman di tengah malam? Tidak ada apa-apa. Sionger membersihkan telinganya dan menjawab, ayah saya ingin menikahi seorang gadis baru dan meminta saya untuk mengirimkan undangan pernikahannya. Apa? Jawaban itu membuat marah Lin Kingshan, yang wajahnya langsung menjadi gelap. Ye Chen hampir berlutut ketika mendengar kata-kata itu. Sionger pandai berbohong, tapi bagaimana dia bisa menjebak ayahnya? Siong Dahai, kamu mencari kematian. Marah? Lin Qingxian berputar dan terbang menjauh, sepertinya mencari duel dengan ayah Xiong'er. Ye Chen mengira ayah Xiong'er ditakdirkan untuk menderita. «Mengapa kamu terpesona? Ayo pergi!» Xiong'er membawa Ye Chen keluar dari taman setelah Lin Qingxian pergi. «Apakah kamu tidak takut ayahmu akan memukulmu ketika kamu kembali?» Ye Chen menjentikan pandangan simpatik pada Xiong'er. «Tidak ada apa-apa. Saya dipukuli oleh ayah saya setiap hari!» 69. Di malam yang dalam, Ye Chen dan Xiong'er datang ke pegunungan di belakang Sekte Heng Yue lagi. Mereka menghitung bunga Magnolia salju yang dicuri di gua tempat mereka tinggal. Lebih dari sembilan ratus, kita akan menghasilkan banyak uang. Saring semuanya menjadi cairan roh giok. Separuhnya milikmu dan separuh lagi milikku, oke. Okay. Kesepakatan. Mereka mulai mencari ramuan spiritual lainnya. Bunga Magnolia salju adalah salah satu bahan yang dibutuhkan. Untungnya, pegunungan juga menikmati banyak tumbuhan spiritual lainnya. Lelah, Ye Chen dan Xionger kembali ke gua sampai subuh. Sepanjang malam mereka menemukan semua ramuan yang mereka butuhkan untuk memurnikan 500 botol cairan roh giok. Ayo mulai. Ye Chen bekerja keras, mengubah api aslinya menjadi kompor. Bersemangat, Xiong'er bertindak sebagai asisten Ye Chen dan memasukkan ramuan spiritual ke dalam kompor seperti yang diperintahkan Ye Chen. Hari baru adalah awal yang baru. Pertarungan di antara para murid Diwin dan Cloud Podium berlangsung sengit. Terkadang mereka hampir berkelahi dengan senjata. Tapi itu tidak mengganggu Ye Chen dan Xiong'er. Mereka bekerja sama untuk memurnikan cairan roh giok, yang aroma obatnya yang kental meresap ke dalam gua. Satu hari berlalu setelah yang lain. Sembilan hari berlalu dalam sekejap. Mereka beristirahat dengan jeda dan melanjutkan penyempurnaan mereka selama periode ini. Pada malam berbintang, beberapa ratus botol cairan roh giok berdiri di samping Ye Chen dan Sionger, yang kelelahan dan terengah-engah, tergeletak di tanah. Mereka senang melihat bahwa upaya mereka dihargai. Aku punya pertanyaan untukmu sebelumnya. Sionger menjentikan pandangan membingungkan pada Ye Chen, kamu memiliki api yang sebenarnya, mengapa kamu memilih untuk menjadi murid magang? Murid manapun dengan api sejati adalah favorit sekte manapun. Petik dua. Bakat dapat menyebabkan masalah. Ye Chen mengangkat bahu, banyak orang mendambakan api yang sebenarnya. Saya tidak ingin menimbulkan masalah karena itu. Kamu masuk akal. Saya tidak berencana untuk mengungkapkan api saya yang sebenarnya sebelum orang lain sampai saya menjadi master yang unggul. Akan ada kompetisi antar sekolah luar dalam satu bulan. Saya pikir sulit bagi Anda untuk memasuki sekolah batin jika Anda tidak menerapkan api sejati Anda. Sionger mencubit dagunya yang gemuk. Kompetisi di antara sekolah luar. Ye Chen bergumam. Kompetisi bela diri diadakan setiap tiga tahun di antara sekolah luar sekte Heng Yue, seperti halnya sekte Zengyang. Yang. Murid yang memenangkan kompetisi mendapatkan kesempatan untuk memasuki sekolah dalam. Kesal? Ye Chen memikirkan kompetisi. Dia telah jauh dari sekte Zengyang Yang selama lebih dari sebulan. Jika dia tetap tinggal di sekte itu, dia bisa menjadi murid batin. Dunia terus berubah! Dewa Adil memberinya kesempatan kedua untuk memotong sosok brilian di Sekte Heng Yue, meski dibuang dan dihina di Sekte Zengyang. Saya pergi! Xionger si berdiri dan menepuk pinggulnya, membersihkan hidungnya, ayahku mungkin mencariku ke seluruh dunia. Xionger si melompat keluar dari gua. Ye Chen menyegel gua dan duduk dalam posisi lotus setelah Xionger si pergi. Segera, dia menenggak tiga puluh botol cairan roh giok ke dalam perutnya. Api sejati muncul sekaligus dan memurnikan cairan menjadi energi vital murni. Semburan energi roh mengalir ke lautan eliksir Ye Chen, tempat gelombang emas bergulung. Semakin banyak energi spiritual berbondong-bondong, dan basis kultivasi Ye Chen meningkat ke puncak tingkat keempat dari tahap kondensasi Qi. Sekarang, pori-pori di sekujur tubuhnya meregang dan menelan energi vital antara langit dan bumi. 70. BAM! Sebuah suara muncul di dalam tubuh Ye Chen. Ye Chen berkembang dan mencapai tingkat kelima dari tahap kondensasi Qi sesuai keinginannya. Hah! Menghembuskan udara keruh, dia menyegarkan. Berkilauan dalam cahaya keemasan, meridiannya menjadi lebih kuat dan tulangnya lebih tangguh selama penyempurnaan oleh api sejati. Volume lautan ramuannya meluas karena kemajuannya. Aku butuh seratus botol cairan roh giok untuk terobosan berikutnya. Ye Chen memperkirakan jumlah energi spiritual yang dia butuhkan untuk level selanjutnya. Tingkat kelima adalah daerah aliran sungai dari tahap kondensasi Qi. Tidak sulit untuk mencapai empat level sebelumnya. Tapi kesulitan berlipat ganda dari yang kelima. Terobosan akan sangat sulit, terutama dengan lautan eliksir. Untungnya api yang sebenarnya dapat membantu saya memurnikan cairan roh giok Tuhan tahu kapan saya akan membuat terobosan berikutnya hanya dengan energi vital antara langit dan bumi. Ye Chen bangkit dari tanah dan mengendurkan tubuhnya yang kaku. Eh! Tas penyimpanannya bergetar saat dia menggeliat. Ye Chen membuka tasnya dan menemukan barang yang bergerak adalah labu emas ungu kecil yang dia beli di pavilion harta karun. Itu tetap diam sejak saat itu. Terkejut, Ye Chen mengeluarkan labu itu dan menemukan bahwa cahaya ungu menyala di atasnya dan karakter terukirnya kadang-kadang berkeliaran ke atas dan ke bawah. Terobosan saya memicu kebangkitannya, Ye Chen bergumam dan mencabut sumbat botol dengan lembut. Tiba-tiba, itu bergetar lagi. Segera, pusaran air kecil muncul di sekitar leher botol, dan menyerap energi spiritual antara langit dan bumi. Mata Ye Chen berbinar. Dia tidak mengganjal sumbat botol, tetapi diam-diam mengamati perubahan labu, yang menghirup energi spiritual antara langit dan bumi seperti manusia. Ye Chen memecahkan segel gua dan berjalan keluar. Dibandingkan dengan energi spiritual di dalam gua, yang keluar dari gua lebih tebal. Labu kecil itu diletakkan di atas batu, segera menyerap energi vital dan menyimpannya di dalam. Setelah beberapa waktu, Ye Chen berjalan mendekati labu itu dan melihat ke dalamnya melalui leher botolnya. Dia kagum pada energi spiritual yang diambil untuk diubah menjadi beberapa tetes cairan energi vital yang dimurnikan. — Kamu sangat mampu! — Tertegun, Ye Chen mengangkat kepalanya dan meneguk cairan di dalam labu. Cairan melewati semua meridiannya dan memelihara tubuhnya seperti mata air itu bisa menyamai cairan roh giok. Kebahagiaan terungkap di wajah Ye Chen. Dia meletakkan labu di atas batu lagi untuk menghirup energi vital antara langit dan bumi. Terlebih lagi, Ye Chen menuangkan beberapa botol cairan roh giok ke dalam labu dan menemukan bahwa cairan roh giok terintegrasi dengan cairan energi spiritual. Cairan gabungan berubah menjadi lebih murni dan api menyala di mata Ye Chen. Ye Chen menuangkan semua cairan roh giok dari tas penyimpanannya ke dalam labu kecil. Luar biasa! Membelai labu kecil itu, Ye Chen berpikir itu sepadan dengan 1300 batu roh yang dia habiskan. Labu dapat menghirup energi spiritual di tempat energi vital kental dan mengubah energi tersebut menjadi cairan energi spiritual. Meskipun kecepatan transformasinya lambat, ia terus menyerap energi vital. Lama setelah itu, lebih banyak cairan energi roh akan terkumpul. Yang paling penting adalah prosesnya tidak menghabiskan waktu Ye Chen. Harta karun. Ini benar-benar harta karun. Ye Chen terkekeh dan mengumpulkan labu emas ungu kecil ini, meninggalkan pegunungan.